ISO ini adalah tingkat penangkapan cahaya pada sensor. Kalau kemarin diafragma adalah tingkat bukaan pada lensa untuk mengambil. Kalau speed tingkat kecepatan dalam shutternya, di sini kita bahas soal ISO. Jadi, ISO ini tingkat kecerahan yang didapatkan oleh sensor. Jika semakin kecil maka semakin gelap, jika semakin besar maka semakin terang. Oke, okay. jika semakin kecil, semakin gelap, semakin besar, semakin terang untuk teman-teman yang di situasi gelap teman-teman bisa pakai ISO yang tinggi tapi ada minusnya ketika teman-teman pakai ISO yang tinggi maka ada noise-nya di situ contoh kita pakai iso yang tinggi ya nanti kita bedakan hasilnya dengan iso yang uh, ISO yang rendah oke okay. kita atur dulu biar balance cahayanya nanti oke okay. kita atur kita jepret nah seperti ini hasilnya iso berapa tadi 12 ribu. Kemudian kita ganti ke ISO yang kecil. Nah, kayaknya nggak kuat nih. Kita besarkan dikit. Nah, besarkan satu lagi. Ini kita jepret. Oke. Kita bedakan. Ini sama-sama saya setting terang ya. Di sini kalau orang awam nggak nggak kelihatan apa bedanya nih. Bagus mana sama ini, sama ini. Potulai, jadi teman Jawa. Oke, tapi nggak sama. Bagi fotografer, fotografer ini teliti. Mereka akan zoom foto ini. Nah, di sini, ini untuk yang pakai ISO berapa tadi ya? Ini yang pakai 1600 ya. Kita zoom fotonya masih aman. Agak aman lah. Untuk noise-nya ya seperti ini aman kita coba buka yang ISO yang tadi 12000 kita zoom di nah, disinilah kelihatan ini namanya noise nah, ini namanya noise jadi sensor memaksimalkan potensinya semakin kecil ISONya maka semakin hilang noise nya, semakin tinggi iso nya maka semakin tinggi noise nya jadi teman-teman tergantung kebutuhannya untuk mendapatkan noise yang rendah, teman-teman bisa pakai yang uh, iso yang kecil, uh, agar mendapatkan hasil foto yang maksimal teman-teman itu saja dari saya kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe komen dan like sampai jumpa